Ku berdoa Untuk Bisa hidup Dan menua Bersamamu Hanya Kamu Di hatiku Yang mampu Mengertiku menjadikan diriku yang lebih baik. Aku menyayangi kamu, kamu selalu setia menemani diriku.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 will Setia Menemani Diriku Cinta kita Memang Tidak semudah Yang dibayangkan Dulu kita Saling Menyakiti Dan hampir Menyerah Tapi kini untuk saling menyempurnakan Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan Dan hampir menyerah Tapi kini kita ada untuk saling Menyempurnakan Ku berdoa untuk Bisa hidup dan bersama bersamamu Cinta kita memang tidak semudah yang yeah.